Halo sahabat Zodek 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas tentang Ramalan Virgo di bulan Februari tahun 2022. Namun buat kamu yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video Ramalan berikutnya.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 Di sini kita akan membahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka Kebutuhan seorang Virgo di bulan Februari tahun 2022. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Virgo di bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Virgo di bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir kepergian seorang Virgo di bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Filbo di bulan Februari tahun 2022. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Filbo di bulan Februari tahun 2022. Pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan. Selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan.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 Ten Obsort ataupun sepuluh pedang. Secara umumnya Ten Obsort itu diartikan mendapatkan pengkhianatan dari orang yang ia sayang, orang yang ia cintai, yang akan berdampak negatif kepada kesehatan. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Virgo di bulan Februari tahun 2022 akan mengalami penurunan yang dimana di sini dikarenakan seorang Virgo akan mendapatkan beban pikiran, mendapatkan sakit hati, yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatan. Yang dimana disini dikarenakan mendapatkan pengkhianatan dari orang yang ia sayang, orang yang ia percaya, orang yang ia cintai di dalam kehidupan. Dan untuk kakusupuan energinya adalah Queen of Secara umumnya, Queen of ini diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Virgo, seseorang yang berada di sekitar Virgo sendiri. Dan di disini menggambarkan ada dua kemungkinan. Yang pertama, seorang Virgo akan mendapatkan pengkhianatan dari orang yang ia sayang, yaitu pasangan yang akan berdampak negatif kepada kesehatan, dan di sini diprediksi yang kedua, seorang akan mendapatkan support dorongan motivasi dari seorang pasangan untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus dan move dari pengkhianatan di bulan Februari tahun 2022. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah: The world. Secara umumnya, the world itu diartikan mendapatkan kesempatan kedua, mendapatkan kesempatan lain, memberikan kesempatan kedua, memberikan kesempatan lain. Dan jika kartu the world kita gabungkan dengan kesehatan seorang Virgo, di sini menggambarkan. Kesempatan kedua didapatkan oleh seorang Virgo untuk memperbaiki diri, untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan ke dari tahun 2022, serta mumpulan dari pengkhianatan yang ia dapatkan dari dukungan seorang pasangan, sebuah keluarga yang akan berdampak positif kepada Virgo sendiri. Dan kesempatan kedua didapatkan oleh seorang Virgo untuk mengantisipasi, pengkhianatan yang ia terima dari seorang pasangan yang akan berdampak negatif kepada kesehatan. Dan nah, untuk kartu keuangannya adalah trio pentakel ataupun tiga koin. Secara umum, trio pentakel itu diartikan kestabilan sudah terjadi. Kini hanya membuktikan kepada orang lain. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Virgo di bulan Februari tahun 2022 berada dalam zona nyaman, zona stabil, zona keseimbangan, dan bisa dikatakan berkecukupan. Dikarenakan di sini seorang Virgo ingin menunjukkan kepada orang lain bahwasanya keuangan sedang stabil dan mengalami peningkatan. Di sini juga digambarkan seorang Virgo menunjukkan kepada orang lain bukan bermaksud ria ataupun menunjukkan kelebihannya, namun di sini hanya untuk berbagi yang dimana di sini aura positif akan dapatkan oleh seorang Virgo dengan terbukanya pintu reski yang akan semakin lebar yang dimana di sini akan bertambah positif kepada keuangan finansial jauh lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah King of Pentacles. Secara memungkinkan, kontak dan ini diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Virgo sedang berada dalam zona nyaman, zona stabil, dan menuju tahap untuk meningkatkan keuangan yang dimana di sini terbukanya pintu rezeki dengan suka berbagi kepada orang lain, yaitu kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang lebih tua dari Virgo sendiri, dalam kategori ini adalah kepada orang yang lanjut usia yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan seorang Virgo sendiri serta di sini usaha seorang Virgo akan selalu berhasil yang mampu mendokak keuangan jauh lebih bagus lagi. Dan jika kartu doa kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Virgo di sini menggambarkan kesempatan kedua kesempatan lain didapatkan oleh seorang Virgo di bulan Februari tahun 2022 untuk saling berbagi kepada sesama kepada orang yang membutuhkan kepada orang yang dalam kategori ini lanjut usia yang dimana di sini pintu terus akan semakin terbuka dan aura yang positif akan didapatkan oleh seorang Virgo serta di sini usaha apapun yang dilakukan oleh seorang pemirsa akan berhasil dengan dukungan bantuan doa dari orang yang ia bantu yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk kartu tukar pekerjaannya adalah Ace of One. Secara umumnya, Ace of One itu diartikan awal mula permulaan menerima hal yang baru, mencoba hal yang baru, dan di sini menggambarkan. Karir pekerjaan seorang Virgo di bulan Februari tahun 2022 akan mengalami peningkatan, yang dimana sini terdapat beberapa prediksi. Yang pertama, seorang Virgo akan direkomendasikan menaiki jabatan, yang dimana sini merupakan suatu pekerjaan yang baru, yang dimana sini merupakan jabatan yang baru kepada seorang Virgo yang akan mampu mendongkrak karir kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan prediksi yang lainnya di sini digambarkan seorang Virgo akan menerima satu pekerjaan satu job yang di mana di sini nilainya sangat besar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan karir finansial jauh lebih bagus lagi serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo akan berhasil membangun sebuah usaha yang baru yang di mana usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang di mana di sini dikarenakan dan didukung kartu truk yaitu terbukanya pintu reski dengan suka berbagi kepada orang lain. Dan untuk kartu support energinya adalah naik open pakel. Secara umumnya, naik open pakel itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar Virgo sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Virgo akan direkomendasikan menaiki jabatan, yang dimana di sini merekomendasikannya adalah orang-orang di -orang sekitar partner kerja yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini seorang fiebu akan mendapatkan satu job satu pekerjaan yang besar dari orang yang ia kenal yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini berkat doa dari orang-orang yang ia bantu seorang fiebu akan berhasil membangun sebuah usaha yang baru yang dimana mana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang dimana mana di sini didukung dengan kartu jackpot total yaitu terbukanya pintu rezeki dengan suka berbagi kepada orang lain dan jika kartu doa kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Virgo sini menggambarkan kesempatan lain, kesempatan kedua didapatkan oleh seorang Virgo untuk menjalani karir yang lebih bagus lagi untuk menjalani hmm. usaha yang baru untuk menjalani pekerjaan yang ia terima dan untuk menjalani sebuah usaha yang dimilikinya sendiri yang ia bangun sendiri, yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang didukung, didoakan oleh orang-orang sekitar didoakan oleh orang-orang yang ia bantu di bulan Februari tahun 2022 dan untuk hubungan asmaranya adalah Seven of Cup ataupun tujuh dialah secara umumnya Seven of Cup itu diartikan memiliki banyak keinginan dan disini digambarkan kepada seorang Virgo yang sedang single memiliki banyak keinginan memiliki banyak tipe sehingga di bulan Februari tahun 2022 diprediksikan seorang Virgo yang sedang single belum ada niat, belum ada tujuan untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius bersama orang yang akan ia pilih di bulan Februari tahun 2022. Dan disini disarankan kepada seorang Virgo yang sedang single, satukan hati, satukan niat untuk melangkahkan kaki bersama seseorang yang dipilih, dan tetap satu kebaikan yang akan diberikan oleh seseorang kepada seorang Virgo yang sedang single yang akan berdampak positif kepada umum asmaranya Dan kepada seorang Virgo yang sudah berpasangan, Baiknya tidak membanding-bandingkan pasangan dengan orang lain, karena di sini seorang Virgo yang sudah berpasangan memiliki banyak keinginan, memiliki banyak tipe di dalam kategori pasangan yang akan berdampak negatif kepada kesehatan. Di sini disarankan, baiknya terima pasangan apa adanya, yang dimana di sini akan membuka hubungan asmara yang lebih bagus lagi, yang dimana di sini akan membuat aura yang positif akan diberikan oleh pasangan kepada seorang Virgo yang sudah berpasangan.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 yang dimana di sini untuk melakakan kaki kejenjang yang lebih serius, di mana di sini juga kepada seorang Virgo yang sedang single untuk bertukar pikiran kepada orang yang lebih pengalaman. Di dalam kategori hubungan asmara yang dimana disini akan berdampak positif kepada hubungan asmara Virgo yang sedang single. Dan kepada seorang Virgo yang sudah berpasangan, baiknya meminta masukan dan bantuan kepada orang-orang yang lebih pengalaman juga untuk menata meniti kembali hubungan asmaranya untuk menerima kekurangan pasangan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara. Serta di sini berkat doa dari orang-orang yang ia bantu, berkat doa dari orang tua seorang Virgo akan mendapatkan keturunan di bulan Februari tahun 2022. Dan jika kartu doa kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Virgo di sini menggambarkan kesempatan lain, kesempatan kedua didapatkan oleh seorang Virgo yang sedang single untuk menjalani hubungan asmara kembali yang dimana mana di sini dengan masukan dari orang yang lebih pengalaman, dan kesempatan kedua didapatkan oleh seorang Virgo yang sudah berpasangan untuk menerima kekurangan pasangan dan menjalani hubungan asmara yang lebih bagus lagi. Dengan bantuan dan masukan dari orang tua pasangan serta orang tua Virgo sendiri. Serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi sosok orang tua di bulan Februari. Dengan mendapatkan keturunan atas doa dari orang yang ia bantu, doa dari orang tua Virgo serta pasangan Virgo sendiri. Dan untuk angka keberuntungan seorang Virgo itu berada di angka sepuluh